Oke, di sini lebih Akustik Musik Akustik ya. Uh, kali ini saya akan berbagi tips cara memilih gitar seperti. Pada video yang di depan tadi yang teman-teman lihat sekilas ya tentang dua gitar itu dan saya akan bahas tuntas apa saja kelemahan dan kelebihannya daripada kedua gitar tersebut. Nah, kita lanjut ke videonya. Nah. Oke okay, sob, kita ke gitar yang pertama ya. Di sini uh, ada gitar warna kuning ini ya dia mereknya Tyler dan ini sebenarnya gitar custom ya dan harganya itu di bawah satu jutaan uh, kelebihan daripada gitar ini adalah di harganya yang murah ya nah uh, kalau untuk kekurangan ya uh, kekurangan sebenarnya banyak hanya saja saya merombak gitar ini saya setting ulang ya semuanya dari awal ya dan yang saya setting ulang dari gitar ini adalah si saddle nut ini saddle nut ini dia awalnya dari bahan uh, plastik kemudian saya ganti dengan bahan tulang ya, yang saya pesan dari toko online itu harganya murah kalau nggak salah kemarin itu 27000 ya kalau enggak salah nah kemudian apalagi uh, yang saya lakukan pergantian yaitu di bagian ini ini apa ya namanya nut juga ya nah ini saya ganti juga bahan tulang kemudian di dryer ya di dryer ini dryer bekas gitar yamaha dulu ya yang udah rusak dibuang orang jadi karena saya lihat agak bagus ya udah saya ganti aja itu. karena dryernya yang asli ya ini dari bawaan dari pabriknya itu dryer yang seperti gear jadi uh, mudah ini ya mudah dol dia kalau ini kan enak banget nah seperti yang saya bilang tadi kelebihan daripada gitar ini adalah yang pertama di harganya yang murah kemudian setelah saya lakukan pergantian di saddle nut dan juga dryernya Suaranya itu lebih enak, ya. Sudah lebih ini, ya. Suaranya resonansinya itu sudah lebih panjang, gitu, dan lebih enteng, ya. Nah, dan apalagi, kalau dari segi kekurangan, dia di ini, ya, di fretnya. Teman-teman nah, bisa lihat sendiri, ini fretnya, fretnya ini, ya fred Kret baja frednya ini berbentuk uh, <kret> segi empat. jadi kalau buat main melodi kadang-kadang tangan itu suka nyangkut dan juga dia posisinya uh, lurus ya nah, nanti kita bahas di gitar uh, khusus melodi nanti ya itu fret yang bagus itu yang kayak gimana itu bentuknya ya. mungkin itu aja untuk gitar ini oh ya bocoran harga ya bocoran harga kemarin saya beli gitar ini bahwa harga 1 jutaan itu lebih kurang 750 ribuan ya itu sudah termasuk ongkir 750 ribuan sudah termasuk ongkir kita terima fix aman ya sampai rumah. Nah buat teman-teman yang pengen beli gitar murah, teman-teman harus perhatikan ya. Nah, Oke, okay. ini untuk gitar yang ini ya. Kemudian kita lanjut ke gitar yang satunya lagi yang warna hitam. Baik sobat lebih akustik, uh, untuk memilih gitar untuk khusus Melodi ya gitar ini uh, ini menurut saya gitar ini sangat bagus sekali dikarenakan apa uh, yang pertama fret ya fret ini adalah fret baja dia melengkung mengikuti uh, tekstur jari jadi pada saat dimainkan tangan tidak terasa sakit ya dan tidak cepat pegal begitu nah kemudian apalagi untuk kelebihannya kelebihannya masih di harga ya di harga dia di bawah satu jutaan sama uh, ini gitar custom merek cord ia masih di harga 750.000 ya sama pas nyampe sini itu aman ya Nah kemudian dari apa Oh ya, iya. ini pre M-nya dia pakainya pre M 7545R, ya. seperti yang biasanya, ya, seperti gitar pada kebanyakannya. Dan senar yang saya pakai ini adalah senar Orpi, Orpi apa Orpi? Orpi ya, senar spesial untuk gitar listrik sebenarnya. Jadi saya pakai aja di sini. Dan untuk ukuran senar itu 0,10 nah, agar supaya uh, noise-nya mungkin berkurang ya. Karena kalau kita pakai senar 0,9 kita capek untuk menyetem gitarnya. Nah, tidak ada perubahan pada gitar ini yang saya lakukan karena secara keseluruhan ya uh, gitar ini sudah bagus memang dari sananya nah, untuk saddle nut meskipun terbuat dari tulang tapi resonansi gitar ini uh, cukup bagus untuk pemula seperti saya ya nah kemudian dari dryernya dryernya ini ya bisa dibilang custom lah tapi customnya ini bagus banget ya teman teman nah kalau memilih gitar diperhatikan dari segi fretnya ya dari segi fret ini fret baja kalau dia melengkung mengikuti bentuk jari itu bagus banget tidak membuat tangan sakit ya nah uh, kekurangannya di mana ya nggak ada sih kekurangan ya untuk finishingnya juga ini bagus banget sama seperti gitar yang tadi juga finishingnya bagus ya Oke okay, teman-teman terima kasih.